oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi di channel derosa utut terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video derosa buat teman-teman bantu saya yang belum subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang tolong ya bantu agar supaya bisa memberikan informasi bisa memberikan rekomendasi buat teman-teman seputar otomotif ataupun lingkungan sekitar dan juga buat teman-teman yang showroom atau mobilnya mau direview agar dibantu pasarkan, bisa menjual, dan bisa mereferensi, bisa menghubungi nomor telepon di kolom deskripsi. Nah, teman-teman, kebetulan kita kembali lagi ke unit stok terbaru. Yang pertama, kita ada beberapa unit. Mungkin harganya bisa merekomendasi buat teman-teman oke, okay, yang pertama kita ada mobil ini Daihatsu Xenia IPLI Deluxe tahun 2008 atas nama perorangan warna silver, bertransmisi manual ini tahun 2008 atas nama perorangan untuk alamat SNK ke daerah Jakarta Pusat kilometernya baru 100.000an kurang lebih ya 100.000an ini ban bannya juga masih sangat tebel bodinya masih bagus mesinnya sih masih cukup lumayan masih rekomendasi insyaallah enggak ada masalah kalau lulus hasil pemakaian masih sangat wajar tapi saya tekankan mobilnya sangat rekomendasi ini plat genap untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat atau perorangan pajaknya di bulan 3 2023 dan teman-teman untuk nilai pajaknya masih sangat murah Pajaknya itu sekitar 1,5 an kurang lebih ya teman-teman pajaknya cuma 1,5 per tahun ya mobilnya masih sangat bagus mobilnya masih sangat bagus bodi-bodi masih bagus dan mobilnya insyaallah saya jamin gak bekas banjir ataupun gak bekas nabrak mobilnya rekomendasi ini tahun 2008 teman-teman untuk bodi masih bagus ini masih ori nih belum pernah dicat ataupun di body repair. Di sini pun masih original, belum pernah dicat atau di repaint. Dan di sini pun masih orisinil juga nih. Ini mobilnya kebetulan saya dapat, bener-bener bagus banget nih. Nah ini di sini belum pernah dicat juga nih. Nah kalau ini udah, ini belum juga nih, belum masih orisinil ya teman-teman. Nah -teman. yang, yang udah pernah dicat itu cuma di bumper aja per belakang itu pun lecet lecet biasa selebihnya di sini masih garing untuk di bagasi tengah eh, bagasi belakang masih asli belum pernah dicat kenapa teman-teman saya bilang ini mobil nggak pernah dicat masih orisinil kelihatan dari sini sininya dari sini sininya masih kelihatan masih orisinil belum pernah ada yang bekas cetan dan di sininya pun masih asli kelihatan nih ini mobil bener-bener saya akui masih bagus banget teman-teman. Dan di samping sini pun kita lihat ya, ini juga masih ori nih teman-teman. Kalengnya masih benar-benar asli. Nah di sebelah sini juga masih asli nih. Tuh, sila silernya masih utuh semua. Di pilar A-nya masih bagus semua, nggak ada masalah. Masih bagus. Untuk interior dalaman sudah di red trim sarung jok ya, tapi yang temporer belum permanen, tidak permanen maksudnya. Nah disini pun masih asli nih ratenya net semua masih bagus Nah pilar A nya masih bagus semua tuh teman-teman bisa lihat sendiri Masih bagus ya Nah di sini sudah ditambahin roof rail Roof rail yang bagian atas tapi ini bikinan ya teman-teman makanya agak jelek nih Ini aja sih kayaknya jeleknya di sini karena ini bukan Orian Dan pelaknya pun masih standar masih biasa tapi ban-ban pun masih sangat Masih cukup tebal untuk dashboard masih rapi, aman, nggak ada masalah. Doltrim pun masih asli orisinil, tidak ada penambahan macam-macam. Semuanya masih bagus, insya Allah Ini mobil rekomendasi buat teman-teman. Kita ke mesin. Oh iya saya belum tunjukin ke teman-teman. Ini sealer-sealernya masih asli juga ya Yang sebelah supir masih asli Di sini-sini pun masih asli Tidak ada bekas catan. Kalau kotor biasa ya musim hujan Dan di pilar a masih asli juga Kelasan pabrik masih, masih original Di sebelah sini juga masih asli original Teman-teman bisa lihat Dan di pilar a masih bagus juga nih Tuh teman-teman ya Semuanya masih Asli tampak dari baru, masih orisinil, belum pernah ada repair. Hmm? Hmm. Oke, okay, kita cek bagian kap mesin dan mesinnya ya. Nah, untuk di bagian sini, semuanya masih utuh, tampak dari baru, tidak ada repair. Masih asli ya, masih asli bawaan dari pabrik, tidak ada bekas eksiden ataupun bekas banjir sama sekali. Dan juga di bagian mesin masih sangat istimewa ya teman-teman. Di sini saya lihat sih nggak ada yang rembes, cuma kotor aja mesinnya belum kita salon atau bersihin. Nah di bagian apron pun masih orisinil, tidak ada bekas dentian ataupun bekas eksiden kerusakan nggak ada. Semuanya masih asli tampak dari baru dan di bagian sasis pun insya Allah nggak ada masalah masih sangat aman ya di sasis atau fender depan fender samping semuanya masih utuh masih terpatah dengan baik masih asli bawaan dari pabrik baik teman-teman mobil ini mau tahu kan harganya penasaran ini kita jual 75 juta aja ya teman-teman insya Allah harganya murah teman-teman mobilnya bagus pajaknya hidup insya Allah dan, -dan minor aja ya Insya Allah selebihnya sih nggak ada, ada kendala Buat teman-teman yang pakai dengan penawaran saya bisa langsung telepon saya Kalau untuk kredit kayaknya sih bisa aja ya Tapi kayaknya agak susah karena tahun 2008 Tapi tidak mempunyai mungkinan. Tapi kalau bisa sih saya pengen cash aja 75 tahun 2008 Oke selanjutnya ya teman-teman kita ada honda hrv honda rv tahun 2018 berplat ganjil untuk alamat snk daerah untuk alamat snk nya di daerah Tangerang kota ya teman-teman ini nomornya bagus banget 1007 berplat ganjil pajaknya di bulan Juli 2023 atas nama perorangan warna hitam tahun 2018 untuk nilai pajaknya masih sangat kejangkau, sekitar 4,2an. Untuk body body, saya pastikan masih sangat orisinil, belum pernah ada cat ataupun penggantian body bodinya Tap masih sangat bagus, fendernya pun masih sangat bagus, dan di bumper depan pun masih asli orisinil, ya teman-teman. Untuk headlampnya masih bening, bersih dan di Fockeland nya pun masih bersih bening nah list chrome depannya masih bagus banget asli bawaan dari pertama bawaan pabrik ban-ban pun masih sangat tebal dengan profil ban 215 x 55 17 dengan merek Bujer oke okay, di Sepion pun masih bersih masih bagus tidak ada bekas kerusakan yang berarti tidak ada di Pintu pun sebelah depan kiri masih sangat bagus. Tidak, ini Insya Allah dan jodan, nggak dandan nih, masih orisinil semua ya. Dan kita lihat di filar sini bagian depan pintu sebelah kiri semuanya masih tata, -tata dengan rapi, tidak ada bekas insiden sama sekali. Dan di bagian filarnya, A-nya di sini masih asli natnya las titik pabrik ya. Oke, sebelahnya kita ke sini untuk di pintu pun semuanya masih bagus ya teman-teman. Ini kita review kondisi ya teman-teman Nah di semuanya masih rapi Pilarannya juga masih bagus banget nih teman-teman Last titik dari pabriknya masih asli bawaan dari pabrik Baik kita ke bagian belakang Untuk Sinyernya masih tepat utuh Tidak ada bekas eksiden atau kerusakan dan di pilar bawahnya pun masih asli bersih banget, bagus tidak ada bekas aksiden atau tabrakan ya teman-teman nah ini untuk di bagian bagasi ban serep tersedia masih sangat tebel, enggak kempes dan peralatan toolset dongkrak dan kunci roda tersedia ada di sini ini saya pastikan mobilnya masih aman dari banjir, tidak ada masalah. Insya Allah kategorinya grip A ya teman-teman ya, asli orisinil. Oke okay, baik. di bagian sini pun sealer-sealernya masih tampak utuh tidak ada bekas kerusakan ya teman-teman nah di bagian pintu nutnya masih asli juga pilarnya semua tidak ada bekas kerusakan itu belakang sebelah kiri dan juga di pintu setir depan nah pintu pengemudi masih sealernya masih utuh tidak ada bekas kerusakan ataupun bekas eksiden dan di pilarnya masih utuh juga ya Dan juga buat teman-teman di bagian kolong pun masih orisinil Tidak ada bekas karatan, tidak ada bekas korosi Semuanya masih tampak rapi Bersih Dan di bagian dashboard pun masih sangat rapi Untuk di uh, head unitnya sudah monitor ya teman-teman Oke okay, kita ke bagian ruang mesin Untuk kap mesinnya saya pastikan masih utuh Siler-silernya masih tertata dengan baik Tidak ada bekas eksiden Tidak ada Ataupun bekas banjir tidak ada Dilengkapi dengan peredam asli bawaan dari pabrik Tidak ada kendala sama sekali teman-teman Dan lampunya pun masih orisinil bawaan dari pabrik Untuk mesin pun saya pastikan service record Dan ini full set teman-teman dan tidak ada yang bekas rembes ataupun bekas banjir, mestinya aman kategorinya tidak ada masalah ya teman-teman saya pastikan tidak ada bekas rembesan oli atau ngelitik tidak ada dan di apron pun masih asli bawaan dari pabrik oke okay. Nah, teman-teman, kilometer mobil ini baru mencapai 60.000 km, 60.000-an ya. Mobilnya asli dari baru, tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir, tanpa pertama ya. Dan mobil ini saya pastikan grid A. Ini murah aja kita jual di bawah harga pasaran. Harga pasaran masih di 250-an, kita jual di 225, teman-teman. 225 teman-teman bisa langsung bungkus atau hubungi saya buat yang kredit DP 7 juta aja DP7 juta angsuran 6,3 selama 4 tahun 5 tahunnya 5,4an teman-teman teman-teman cukup store DP 7 juta Insya Allah mobilnya dapat yang istimewa nih Ya teman-teman mobil ini kita jual segera, mudah-mudahan bisa merekomendasi buat teman-teman, bisa me, bisa menjadikan bahan talak ukur buat teman-teman. DP 7 juta, siap bungkus, nggak pakai bayar apa-apa lagi. Dan juga ini murah banget nih. 7 juta angsurannya 6,3. 6,3 4 tahun dan 5 tahunnya 5,4. Total DP cuma 7 juta aja untuk harga on-road nya lima ya. dan mobil ini digaransikan mesin maupun transmisi selama satu tahun kalau teman-teman kredit, kalau teman-teman cash kita ngobrol bareng aja insya Allah mobilnya rekomendasi baik teman-teman berikut tadi yang telah kita sampaikan semoga bisa menjadi bahan pertimbangan rekomendasi dan tolak ukur. saya dari The Rose Auto mohon maaf apabila ada kekurangan kurang lebihnya Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.